Itu, keturunan priuk belum ada ya sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe like comment and share agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terlihat dalam unggahan video, ketika dua pasangan yang sedang ramai jadi perbincangan ini, main ke rumah salah satu komedian terkenal Denny Cagur. Selin mengungkapkan kalau dirinya ingin mempunyai keturunan priok. Kalau keturunan priok belum ada ini ungkap janda Stefan William ini. Memang benar adanya, Marcel yang anak Tanjung Priok asli selalu ada di samping Selin Evangelista begitu juga sebaliknya. Janda empat orang anak ini selalu menemani Marcel mulai dari makan bareng bahkan menemani Marcel syuting. Ketika Marcel ditanya ingin segera punya anak, dirinya menjawab udah, udah punya empat malahan, Marcel pun meminta doa yang terbaik. Kalau kita perhatikan dari gerak tubuh dan ekspresi mereka berdua, memang sudah tidak diragukan lagi. Marcel dan Selin yang dekat dalam satu acara bareng, memang kerap menampilkan kemesraan di depan publik. Kita doakan saja yang terbaik, semoga isu settingan ataupun gimmick belaka terhempas dengan adanya bukti nyata keseriusan mereka berdua menuju jengjang pelaminan. Bahkan Selin sendiri, mengungkapkan kalau dirinya ingin menikah dengan Marcel dan ingin mempunyai keturunan dari pemuda Tanjung Priok.